sungguh-sungguh merupakan bagian dari Allah yang ilahi itu. Karena barang siapa melihat ia, melihat Bapa. Salah satu teks yang bisa menunjukkan hal tersebut adalah Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab, nah, ini, Aku keluar dan datang dari Allah. Yesus mengatakan begitu, dirinya bukan berasal dari manusia. Aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Ini teks contoh yang menunjukkan tentang Yesus Kristus sebagai yang ilahi. Atau tentu saja sangat terkenal teks Yohanes bab 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Juga memberi penegasan tentang ciri, sifat keilahian Yesus. Sekali lagi yang dalam proses sampai nanti dirumuskan iman akan Allah tritunggal itu banyak yang meragukan atau teks lain dari Thomas yang terkenal Yohanes bab 20 ayat 28 yang mengatakan kepada Yesus Tuhanku dan Allahku. Teks-teks yang memperkuat. Sekali lagi kita mencoba merunut ke belakang mencari pendasaran kenapa orang beriman Kristiani sampai pada kepercayaan tentang Allah Tritunggal itu. Kita bisa tunjukkan ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekarang kita coba Tunjukkan juga bahwa tokoh-tokoh itu memang adalah tokoh-tokoh ilahi. Ibrani 1 ayat 8 juga dikatakan tentang Yesus, Takhtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Demikian juga dalam misalnya dua Petrus ayat bab 1 ayat 1, Yesus disebut sebagai Allah dan penyelamat kita. Dia 1 Yohanes 5 ayat 20 adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu contoh sejumlah teks yang menunjukkan sisi keilahian dari Yesus Kristus itu sehingga nanti itu menjadi bagian dari iman kita akan Allah Tritunggal. Yang dalam proses perumusan sampai kemudian di, diresmikan dalam sejumlah konsili yang penting dan diragukan, diperdebatkan juga adalah roh kudus. Keilahiannya juga diragukan. Maka perlu ditunjukkan juga bahwa menurut kitab suci dan dalam sejarah keselamatan, roh kudus juga adalah ilahi. Yesus tidak hanya membedakan dirinya dari Bapa melainkan juga dari roh kudus yang memenuhinya. Dalam hidup dan karyanya, Yesus membiarkan diri dituntun oleh roh, yang tidak lain adalah roh Bapa itu sendiri. Nah, dalam kitab suci, ditegaskan berulang kali bahwa tentang roh kudus itu, perannya terutama dalam hal ini, bahwa ternyata hanya berkat roh kudus itulah manusia bisa mengenali, kehadiran Allah. Roh kudus itulah yang memungkinkan manusia untuk kemudian sampai pada pengakuan iman, misalnya akan Yesus Kristus. 1 Korintus bab 12 ayat 3 Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus. Jadi yang bisa mengenali bahwa Yesus adalah ilahi adalah roh kudus. Jadi, berkat kehadiran Roh Kudus dalam diri manusialah yang memungkinkan orang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari situ, kita sudah bisa menarik kesimpulan kemudian, ya, yang bisa mengenal Yesus adalah Tuhan. Ternyata hanya Roh Kudus. Artinya, Roh Kudus itu juga adalah bagian dari kehidupan yang ilahi itu, sehingga kita, manusia, bisa mengenali bahwa Yesus juga adalah Tuhan atau Allah yang mewahyukan diri sendiri. Kita sendiri sebagai manusia tidak bisa mengenalinya. Roh kudus itulah yang dicurahkan ke dalam hati kita. Kasih yang sama yang juga kemudian bisa mengenali keilahian Yesus Kristus itu. Jika tidak demikian, maka kiranya kita dengan roh itu juga tidak bisa mengenali kehadiran Allah dalam diri putranya Tuhan Yesus Kristus. Dalam Roma, bab 5 ayat 5, dikatakan, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi roh kudus dikaruniakan kepada kita dan berkat roh kudus itulah kita mengenali Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Karena itu yang dicurahkan, yaitu roh kudus itu kiranya juga adalah seperti Tuhan sendiri, juga adalah ilahi. Satu teks lagi yang tentu saja terkenal berkaitan dengan roh kudus untuk menunjukkan keilahiannya adalah Yohanes bab 15 ayat 26 dikatakan mirip seperti tentang Yesus tadi. Jikalau Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang yaitu Roh kebenaran yang keluar berasal dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tentang Putra tadi juga dikatakan yang sama, Dia berasal dari Bapa, bukan dari manusia dan yang lain-lain. Tentang Roh Kudus juga dikatakan begitu, keluar berasal dari Bapak, jadi dia juga bagian dari yang ilahi itu. Siapa gerangan di antara manusia, 1 Korintus bab 2 ayat 11, yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia itu sendiri, yang ada di dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Roh Allah ya yang mengenali Allah itu sendiri. Itulah tahap ketiga memberi pendasaran dalam kitab suci. Kita bisa tunjukkan sekali lagi, dalam sejarah keselamatan Perjanjian Lama maupun baru, ada struktur Tritunggal, ada tokoh, artinya ada tokoh Bapa, ada tokoh Putra, ada tokoh Roh Kudus. Struktur itu, yang kedua, ternyata juga dirumuskan secara eksplisit dalam sejumlah teks tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita juga sudah menunjukkan bahwa tiga tokoh itu, Bapak, Putra, dan Roh Kudus, masing-masing adalah ilahi, jadi bukan ciptaan. Masih ada satu tahap penting lagi yang perlu ditunjukkan dalam kitab suci untuk sekali lagi memastikan bahwa ini bukan kepercayaan pada tiga Allah yang berbeda. Jadi perlu ditunjukkan bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Esa atau Satu. Nah, itu ada banyak teks juga dalam kitab suci. Contoh, ketika digoda setan di padang gurun, Yesus menjawab, ada tertulis, engkau harus menyembah menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lukas 4 ayat 8. Jadi hanya kepada dia sajalah. Atau juga yang lebih jelas lagi, ketika menjawab pertanyaan tentang perintah yang paling utama,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 Markus 12:32. Bukan hanya Injil, dalam sejumlah surat dari Rasul Paulus juga sangat jelas ditegaskan perihal keesaan Allah itu. Roma bab 3 ayat 30. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jadi satu Allah atau 1 Korintus 12 ayat 6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Efesus bab 4 ayat 6. Jadi Gambaran tentang Allah tadi, sekarang ditegaskan juga dalam kitab suci adalah Allah yang asa.